assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin hadana li hadha wa ma kunna linahdadiya lawla an hadana Allah Rabbi syurahli sutari wa yussirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yang terhormat Romo Kyai Haji Muhammad Nawawi Umar Beserta Nyai Haji A'afa Muntaza Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri Aisyah Yang selalu kami harapkan Ridho dan barokahnya, Yang saya hormati Poro Alim Ulama Poro Sesepuh Poro Asatidwal Asatidah Dan poro Tamu Undangan Yang sudah berkenan hadir Di acara ini Dan tak lupa Rekan-rekanku yang saya banggakan Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana berkat rahmat dan hidayahnya Serta ridho dan inayahnya Sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Wisuda Putri Madrasah Dakhosus Nelbanat yang ke-24 Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kami nanti-nantikan syafaatnya kelak Fi yaumil qiyamah Amin Saya selaku panitia Mengucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Kepada wali murid Dan guru-guru yang sudah berkenan hadir Di acara ini Semoga acara ini Bisa berlangsung dengan lancar Amin dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila dalam berlangsungnya acara ini Ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-baiknya Kepada rekan-rekan panitia Yang sudah membantu terselenggaranya acara ini Cukup sekian Kurang dan lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila aku